sangat cukup sekali untuk mereka agar bisa mendapatkan gold lebih banyak lagi anti mates bahkan belum terganggu sama sekali di arah dari bottom lane. Alright, alright, mau kita lihat di sini. Udah dapat pop yang di flash tapi saja tapi ternyata diamankan tapi lihat dan lupa buat kalian full moment game terfavorit kalian di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Tentunya download dulu Snake Video. Dan kita bakal kembali lagi di mana Begatron Alpha kali ini masih bermain dengan sabar dan bahkan REKT mencoba mengeluarkan seorang pura-pura dari kandangnya versi kuda standby di sana Wan mengeluarkan geng overtonnya tapi kali ini gak berhasil pun short skill yang sudah hilang dikeluarkan serang Wan tidak ditukar dengan apapun opong Wawa. betul dan juga kali ini untuk Lord uh, Turtle pastinya akan menjadi milik untuk versi sendiri tanpa gangguan sama sekali dan itu dia Turtle. Diamankan oleh Evo's Legend Tapi di top lane, Matt mendapatkan space yang sangat cukup sekali untuk bisa mendapatkan goal dan repo dalam bahaya. Coba untuk dikejar oleh anti -mates. Masih bisa mundur kembali ke belakang. Masih punya viragang armor. Tapi di mid lane, apa yang terjadi? Clover harus terganking dengan tiga pemain sekaligus dan tumbang. Dan bahkan, Bigetron Alpha mendapatkan top turret ini adalah momentum untuk Bigetron Alpha agar bisa membawa game Gauh lebih ke belakang lagi tapi sebagai jungler juga mereka punya sedikit perhatian khusus karena Saber di early diharapkan akan bisa mendapatkan um, ataupun memberikan bantuan, impact kepada Digital Alpha dan lainnya sudah up sebanyak dua kali. Oke, oh wow, tapi kali ini lihat, MTT berada di garis depan. Ipos kali ini kehilangan satu poin lagi dan bahkan di depan sana Sanerika memberikan vision. Wow berlari ke arah belakang nah, bahkan di sini dapat satu poin dari Kate. Flipsion menuju ke arah kaiye, -E. tapi anti lihat, coba mengincar ke arah belakang, menuju ke arah depan. Naukasar itu serentak dikeluarkan, fokuskan seorang rainbow, rainbow masih bisa selamat dan bahkan kali ini anti mes coba dapat seorang kaiye, tapi ternyata diselamatkan oleh seorang rainbow si bukan pelangi, oh wow. Oke, okay, tarik ulur dari fitur Alpha yang sangat manis sekali tadi. Kalau kita lihat Rainbow, menyelamatkan teman-teman dia dengan adanya Lightning Ball dan dari item build-nya, Pak Kito sudah naik ke atas. Um, untuk melakukan switch terhadap Ruby juga, dengan item dia ada Bloodlust yang akan menunjukkan ke arah War X. Sedangkan Ki, balik lagi yang kita bilang ini, sedang berjuang untuk bisa membukakan space bagi teman-teman yang oh, lain. Oh, Mungkin terutama oh, untuk oh, Brand, tadi ini dia. Oci rasa selamat satu buah flicker karena belakang anti salah satu offlaner terkuat di bumi kali ini udah siap untuk di bersama dengan tiga orang dari tim bige ronaldo sedangkan anti memberikan vision terhadap versi versi juga harus saya tahu di depan sana dibuka begitu saja tapi semua kombo masuk terhadap seorang anti -Mash. setidaknya anti menyelamatkan jiwa sang anak kecil di depan sana pengawa dan CCTV dari living file Mandiri, triple shot diangkat, RKT menjadi pilihan. Oh, lihat deh si keluar, tapi ternyata nggak ada impact apapun di arah tengah. Oh Wawa, silahkan. Wow, wow, wow, ini langsung datang Ezek, kena lightning ball, diangkat dengan triple suit Udah pasti langsung tinggal nama sih. Dan ini berbahaya banget untuk EVOS Legends. Yang tadinya mereka leading dengan lumayan, dengan 2000 gold. Kali ini hanya 150 gold aja. Dan ini dia untuk player's gold by living, by Mandiri Clover berada di puncak. Sedangkan disusul juga untuk Max nya dan balik lagi di sini ada switch lanes yang lagi-lagi terjadi untuk EVOS Legends. Pakito Max berada di bottom lane sedangkan di top lane nya diisi oleh Ruby. Yes, Bahan betul banget dong, wow. Dan tapi Versik I, iya. udah punya diamond Hunter Sword. Tapi kali ini para pemain dari tim Impulse Legends. Mereka sadar anti match bakal coba di-king. Lihat yang nge-gang anti match gak main-main. Asal dari 3-4 triple swipe telah dikeluarkan Mortal Coil. Berhasil dari satu 4 triple swipe. Bakal diberikan keadaannya hingga over ke arah belakang. Langsung berubah menjadi order biliar. Tapi ternyata Versik masih mau lebih lihat. Sang bayi macan udah mengekep menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Biggeron Alpha menarik mundur semua pasukannya. Dan tidak ada invasi tambahan Talia di arah Iya yep, tidak ada invasi tambahan lebih berhati-hati lagi karena dari seorang brunt juga lebih memfokuskan untuk mengamankan junglernya dulu. Purple buff sudah dikantongi dan lihat rainbow sudah jadi satu jenis one ini bakal sakit banget. Combo yang akan dikeluarkan oleh Eudora sebentar lagi tapi langsung dijawab dengan rek yang membuat item Radian Sarmon di sisi lain repo. Sudah ada viraga armor yang pecah. Waiwai, jawab untuk zoning dan datang pula Rainbow bersama dengan Brassidak Mau dipaksakan dari EVOS Legend, mereka tahu posisinya masih sama-sama Oh, sampai sampai, sampai, mother fader, lihat yang bisa mulai belakang Shotgun didapatkan, Jawed sudah mengeluarkan flickernya, kerugian double kali ini Romernya hilang, ditambah lagi dengan flickernya hilang, lihat stun mencukar seorang Erek Buka bisnis di depan sana. Bukan dikeluarkan. Oh my God. Kulau perwarna. Bukan Eh Bras kali ini masih coba dikati. Ada Timas di belakang sana. Nggak no, bisa dikeluarkan. Nggak boleh pulang-pulangnya di goyena. Bahkan hari ini. Antimes benar-benar membuat permainan. Mengkagetkan untuk seorang Bras. Lihat berusaha langsung terkejut dan tersungkur. Bersama dengan sayapnya di lantai. Kita silakan. Iya di sisi lain. Lihat sudah langsung jadi yang apa Bersama masih punya satu jab untuk ngedash pergerakan ejector dari seorang jauh head. Dan ini dia, Lord Camp by in. Mandiri sudah hadir. Lord yang pertama yang nampaknya sudah dipantau pergerakannya oleh teman-teman dari EVOS. Akankah ini di kontes habis-habisan mengingat dari segi network mereka masih benar-benar imbang dari kedua tim berusaha untuk dicuri dengan ada chat tapi ternyata enggak dibadanin aja oleh seorang brand kali ini, Ranger Mas. Oke okay, tapi sepertinya ada sepertinya lihat zoning yang dilakukan dan mosilnya adalah anti mes dengan 27.000 ribu heal yang sudah dilakukan. Dilempar ke arah belakang RKT. Versik bakal coba nyicil. Masih ada 15.000 ribu. Masih ada 14 ribu tapi anti mes dimakan begitu saja. Semua sudah masuk ke arah anti mes Udah enggak ada lagi ultimate dari seorang rainbow. enggak ada kompet tapi liat retribusi dari siapa yang nyamankan. Dan berhasil nyamankan oleh seorang Versik. Versik versik satu 1. Wah retribusi. Menuju ke arah seorang rainbow. Rainbow di arah belakang. Tapi ternyata Versik sadar diri. Lihat anak kecil aja ini sadar si diri kalau dia tidak boleh nafsu. Dan bahkan mundur ke arah belakang Talia di Midland bakal coba dipaksa dan REKT berhasil mendapatkan satu dari Kie kalau ada desimeter ternyata nggak ada Talia silahkan iya dan ini dia Lord sudah hadir di area bottom lane bergerak ke arah outer turret uh, inner turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha sementara itu teman-teman dari Evos apakah akan mengawal karena Lordnya dibiarin aja karena mereka nampaknya akan fokus untuk mendapatkan outer turret di area Midland dan ini dia dari segi itemnya Om Yes, dari item untuk Pakito sendiri ada Dreadnought Armor dan kita masih menunggu untuk next itemnya akan ke Immortal juga. Sedangkan Linknya sudah menyelesaikan burst damage itemnya, ada Endless bersama Demon, Hunter Sword dan pastinya dipadukan dengan War Axe yang lagi laris manis untuk sekarang. Cuman dengan adanya Lord yang sekarang kalau bisa ditarik ulur oleh Begiton Alpha, mereka masih akan bisa membawa game ini lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Alright, ini yeah, officer telah dikeluarkan dari bottom lane Menuju ke arah individual turret Pada dari CMB Gator, nabang kali ini karena damage yang cukup besar, ada bakal Lortez sudah ditumbangkan dapat of late ke arah belakang Tapi ternyata ada anti-batter Dengan satu buah flicker, keberadaan segera piercing Muter-muter keliling turret e RKT di depan sana Masih ada mortal coil Masih bisa ke arah belakang Masih bisa kalu senangkan Dari seorang mana di pontini Harus ditumbangin begitu saja Sayang sekali Ketika invasi EVOS Kali ini, inisiasi dilakukan di arah mid lane Hal yang tidak baik untuk mereka sendiri, Talia, silakan. Iya, dan ini dia, senampaknya bakal langsung di dikomit aja di area line hanya dua lawan empat dari segi IVA. Sementara Lingnya, seorang Versix, menunggu momentum kapan dia bisa masuk untuk menyerang backline yang dimiliki oleh Bigatron Alva. Hiwaiwai, sudah menunggu di area bus nampaknya sebentar lagi. Oh, ternyata enggak ada yang tahu posisi dari Fear 6 di sana. Mencoba untuk men setup ulang dari kedua tim. Mengingat sebentar lagi sudah ada Lord yang bisa diamani oleh Evos jika Bigetron Alpha melepas dengan cuma-cuma kali ini. Ranger Mas. Alright, tapi di rumput. Lihat, kita bakal lihat real time win probability by Samsung Galaxy A series di mana 63% sudah mendapatkan Poin yang tinggi kalau menurut gue, cuma ingat, tadi Geek Fam pun juga sebaliknya. Dia punya persen tapi bisa dibalikan dengan cukup mudah dan instan. Dan EVOS kalau ingin bisa mempertahankan kemenangan mereka, mempertahankan angka ini. Sedangkan dalam bigetron Alpha ingin membalikan keadaan, mereka bisa mengincar ke arah backline. Dan di sini lihat, yang overton nggak gak kaya kayaknya. Lempar begitu saja, masih ada ke arah belakang. Dan ternyata... Satu hal yang dilakukan kaya tidak berhasil. Untung saja kaya tidak memaksakan dengan adanya sebuah flicker yang digunakan, Thalia. silakan. Yap, dan ini dia. Sudah ada purple buff yang ditarik oleh Clover. Gak mau dikasih ke arah seorang beran. Di-reset aja, tapi Brand sudah kehilangan waktunya. Dia nggak ingin lagi untuk komit karena kali ini Link, seorang versi sudah datang. Ingin mencuri buff yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Sebentar lagi akan ada setup karena sudah ada stable force. Karena depannya ada juga ejector anti-match diambang, ambang recovery penetration damage sampai tapi safer justru yang harus kehilangan nyawanya dan di sisi lain anti match ternyata tidak jadi ditumbangkan masih sustain dengan adanya setengah regen HP-nya di sini Ranger Mas. Alright, langsung menuju ke arah Midland bakal bagus ke tier kedua dari tim Evo Legends bakal difokuskan saja menuju ke arah tapi ternyata ribu gak punya biragar, harus dipecah itu saja masih ada immortality Tapi lihat ultimate mengcover dengan baik dan bahkan dimaksakan begitu saja Dipaksakan dan harus tumbang di depan turretnya sendiri How come, how come bisa begitu Talia? Ya dan ini dari EVOS mereka sudah tahu kehilangan seorang Ripo otomatis mereka berani banget ini akan ada 4 lawan 5 dan gak bakal ada kontes sedikitpun datang dari arah bigetron Alpha karena Lord lagi-lagi berhasil diamani oleh EVOS, akankah Bigetron masih bisa bertahan dari gempuran EVOS untuk Lord yang kali ini yang mana Lordnya sudah enhanced. Ripo langsung awesome membuat War X dan ini dari replay by Samsung Galaxy X Series. Yes, iya, CS105 memang kerja dari Biget sendiri tapi adalah momen yang pas banget. Satu tarikan dengan I'm offended yang keluar tadi berhasil untuk mendapatkan dua hero sekaligus dan itu adalah closing bagi First Legends, tiga hero tumbang bagi Bigetron Alpha. Jadi Clover tadi sangat on point banget dari segi I'm offended-nya dengan rubinya juga dia dan lihat Versik akan menunggu terlebih dahulu agar buff-nya tidak terlalu cepat habis. In time sambil melihat di sisi depan ya kira-kira musuhnya ini bakal keluar dari mana juga dan ya begitu mereka tidak mau terpancing juga, mereka nggak asal langsung keluar. Oke, okay, tapi di arah top lane sana. Brand sudah ngebuka Frankfurtnya. lebih di arah bottom lane. Bahkan Rek mengawal pergerakan dari seorang bapak Lord. Yang terhormat. mortality telah diberikan. dalam ada seorang -terhad versi. Ripo ngawainya mortality. Sekarang udah mencoba menahan semua damage dari Lord di arah bottom lane. Lihat. Lagi-lagi stiker hierarchy telah dikeluarkan oleh seorang Rekate. Masuk hari ini Bitter Turret. Belum ada yang diangkat. oleh orang, orang yang salah keluar. Ingat tidak ada. Dari para pemain dari tim Info's Legends. Tapi kalau di sana Brans akan jadi fokus dan bahkan oleh cara flat fis langsung coba difokuskan tapi ternyata para miner demi emo legends masih belum berhasil menuju tower base-nya sedangkan Clover harus kehilangan satu buy mortality yo, dan yo, juga dipungsaakan dengan ada kill asal kayak masih mau lebih dilewat tapi ternyata bertokohnya oh. masih ada satu buat blink versi cara belakang lihat rainway tertuju winter trunchat enggak fokus enggak fokus lagi tapi kali ini masih nembus satu poin samba di arah Belakang Talia. Menyisakan versik sendirian teman-temannya harus punah di tangan Bigetron Alpha di mana Ivos mencoba untuk memaksakan kemenangan di game yang pertama tapi sayang sekali High Ground defense dari Bigetron Alpha masih begitu kuatnya sehingga dari Bigetron Alpha bisa mendapatkan empat pick off ke arah EVOS Legend dan ini kalau kita lihat dari segi itemnya Omawa. Iya memang bener cybernya berhasil untuk mendapatkan item Damage, tapi dia juga sangat tipis sekali dan langsung menjadi inceran untuk versik sendiri. Dan item dari Versic udah selesai semuanya dan ini tinggal menunggu waktu saja positioning bagi Force Legends um, buat Ruby dari Clover khas clover di sana Tough Boots juga untuk lebih respect karena Magic Damage milik pemain-pemain di Getron Alpha. Jadi EVOS Legends, mereka sudah sangat siap sekali meskipun secara kill point mereka tertinggal. Tapi lihat dari segi goldnya, mereka leading sebanyak 4000 gold. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk dikitaran Alpha ataupun EVOS Legends. Siapakah yang akan mencoba untuk membuka fight pertama kali, Oji? Hmm, oke. Okay. Tapi kalau misalnya itu ya, Pung, ya. Lihat loh Pung, lihat. Langsung aja nge-over, langsung ditumpangin begitu saja. Nggak sempat ada... dan lihat Rippo masih punya Immortality dan bahkan Nebosomel karena belakang berhasil menjadi pilihan dan Versika berhasil dapetin apapun ditarik oleh Clover hilang begitu saja dua Immortality hilang Rippo berengar punya hilang dan bahkan sisi Rippo harus tumpah bersama dengan salam berhasil juga Kayyeye Wipo didapatkan dan Evo's Legend mengambil game yang pertama Evo's Legend berhasil Biganetron Alpha lagi-lagi harus menerima kekalahannya di tangan Evos Legend.